pengen-pengen pengen-pengen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap bersama Seka ya teman-teman kali ini saya masih ada di rumah ini ya ini di rumah kakak saya anaknya dan ini saya kalau di sini rewang namanya kalau di kota-kota nggak -kota, tahu soalnya ini di desa ya teman-teman dan ini dekorasi taruh ya ini untuk dekorasi penerima tamu ini ya kanan-kiri masuknya ya nah, ini dan di sini tempatnya menerima tamu ya laki-laki semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, marokmah ya teman-teman ini di atas ada atap-atap bunga untuk jalan masuknya ini ya teman-teman oke kita masuk ke dalam ya teman-teman lihat dekorasi-dekorasi taruh dan dekorasi Untuk tamu perempuannya, teman-teman, dan itu juga untuk perempuan, dan itu jalan. Oke ya teman-teman Semoga video ini jadi bermanfaat hai, anak-anaknya Saudara atau hai, anak anaknya Bunda-bunda, ibu yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,